moment that some pra nianya ya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semoga acara kita berjalan lancar dari awal sampai akhir alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang ini kita akan berkumpul dalam sejarah. selawat beriring salam kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hadir yang amanat kepada yang terhormat para pengurus 3 kubu nampak beserta rekan-rekan yang kami hormati bapak kepala desa beserta sekretar,an terakhirnya terima kasih pak wali yang sudah memfasilitasi penyelenggaraan acara ini yang kami hormati ibu-ibu kader. dan kami hormati alim ulama jadi pandai untuk masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan dan satu yang telah hadir pada hari ini. Pada nemen-nemen, ya, arah wabarakat kami yang hadir juga. Kami Terima, kasih. Terima kasih. Kami rasanya terpanggil untuk memberikan kata-kata bagi sedikit ibu tentang pengalaman ataupun pendidikan yang telah bersedap kami Sebelumnya, izin yang bisa dilakukan untuk ya, menyampaikan, Nah, Bapak ibu semuanya. Sebelumnya mungkin sedikit kami perkenalan dulu, karena banyak kita buka kakak-kakak pahlawan kan? ya. Yang ini yang saya kenal. dan kebetulan baru setahun terakhir ini kami bergabung di TPNI. Ya, jujur memang uh, agak sedikit ditinggalkan kemarin profesi perawatnya, tapi akhir-akhir ini merasa terpanggil kembali untuk melanjutkan profesinya. Perkenalkan nama saya, Enkes Putra Eskep, yang sama dengan teman-teman semua pada mayoritas sudah eskep semua, uh, dan sekarang saya sedang melanjutkan pendidikan di Universitas Adalah sebuah keperawatan khusus kombinasi masalah keberatan jiwa jadi ala dipincang-pincang ketika masalah jiwa selanjutnya nanti bakal mengambil uh, spesialis peruat jiwa yang adalah mengundang adalah ya. Degit itu perpanasan jadi kami sengaja memilih topik tentang penyakit fisik dan ya, penyakit fisik yang disebabkan oleh pinggiran uh, gara-gara nanti banyak yang sakit coba aku gak itu sekian puluh nah makan makan masuk kan coba tengok coba tengok coba sama-sama analisa kamu coba tidak kalau kalau kalau kalau ya, oke, itu bisa sama-sama membaca ada sebuah penelitian di yang dokter masyarakat emotor, maka dokter eh, rahasia air ikut kosan ayu nyasa yang telah dibacakan doa dan ikut bordel ayu zam zam yes. jadi peneliti ikut di di seringkirnya dipakai microstock tapi yang aku elek, aku lah nama tuh aku yang koc-koc nampak jadi nampak sama laikku ikut ayu zam zam zam zam sem bordel Eh? Kalau itu tapi ayunan doa. No? Ah, efek doa no, dan kata kan. Itu apa? Iku, iku, ibu, no, kan? Thank you, terima kasih. Artinya no, bersyukur. Maka, no, ko, model kristal ayu yang membacokkan kan, tadi. Iko artinya bijaksana. Ketika bacokan kata bijaksana, ke ini polo model. itu yang diteliti luar huh. uh, aku... rumah. bahasa Inggris 2-3, ah ya, uh, Tapi artinya aku damai. Iko, aku sayang kamu. Cak model. Uh, cak model ini Iya? Cekin materinya. Cekin materinya. Cekin materinya. Cekin kamu membuat saya sakit. deh. Ya. Ya. Ah, itu, ya. itu, ya. ah. ah, itu Ah, sudah kalau ikam yang sebelum dibacakan doa, kalau itu mana ama kamu pas pas semakan rasanya ah kamu pas makan pada pas minum dana. Ah, pasu, wajib -wajib, mana ah bukan pasu aja aja makan minum makan tak uh, tanda ah belakang gak boleh kan ah kemana tahan <tuh> artinya nah, adalah dalam badan aku ada tujuh persen air nah ketika Albert berpikir elo aku sayang kamu balai dan aku lah bahasa bahasanya ancah ancak modela di dalam badan ah itu tuh maksud yang saya sampaikan ya karena ama banyak trigger apa di, barrier, di, di, di barrier. ya kan? Tapi no, ah. itu itu ah, no, no, jadi dengan dengan berpikiran baik dengan membaca bahwa ayah enggak bisa menjadi mudik karena air itu dalam badan awal tidak memasak nah, tidak paham tentang itu? tidak oh. jadi kamu belajar teori maka kalau dalam bahasa medis kamu fisikofisiologi kamu fisikofisiologi kamu pikir fisikofisiologi -fisiko tubuh saki dari si bangkang ada pikir apun yeah. Pisiko adalah gangguan fisik yang disebabkan oleh tekanan-tekanan tekan, emosional dan psikologis atau gangguan fisik yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan pikiran yang, hmm. pikir yang berlebihan. Hmm. Pikiran yang berlebihan. Pikiran berlebihan coba aku contoh bayangan anak sekolah, bohongan. Dia salah, sesuatu salah mas, selamat, selamat ya.